Ni abang uh, memang macam ni daripada kecil ke? Eh, hey, sini dia. Rumah 17. Abang untung dia. Melayang. Mak rempik ke? Allah. Saya bayi, saya di belakang, saya melayang. Koma ada bulan. Abang tak kaki kuat yang beli. Tapi, okey cakap okey. Abang tengok okey ni. Koma. Allah. Sini. Kita tebuk, tembak. tebuk. Tak ada. Allah. Masa terluang rugi ke untung? Masa terluang rugi ke untung? Rugi. Okay. Rugi. <laughs>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 untuk menonton bersama ya kan. Nah, di sini guys banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan daripada channel FS Channel. Eh gimana ya guysnya nyebutnya ya. Jadi banyak pelajaran yang disampaikan, banyak pelajaran yang kita dapatkan ketika apa? Ketika ada seseorang ya kan yang kita lihat, yang kita tengok ya kan. Nah kita ni kita macam sempurna tapi mereka lagi sempurna daripada kita. Ah tentulah guys sebab apa? Sebab mereka ni ya kan punya keistimewaan keistimewaan. Nah di sini requestan yang terbaru daripada kawan-kawan sekalian. Tak percaya sebab jadi macam ni. Abang Ali ni masih semangat cari duit walau OKU. Allahu Akbar ya Kadang kita yang normal ya itu malas untuk bekerja Kadang kita istilahnya kayak gimana ya Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua guys ya Termasuk badan yang sehat, kuat ya Sempurna seperti itu Terkadang orang yang istilahnya mempunyai kekurangan Ataupun mempunyai apa ya Keistimewaan tersendiri, mereka itu lebih, istilahnya, lebih apa ya, lebih giat daripada kita, seperti itu ya, guys ya. Nah, itu tanda bahwasannya uh, mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, guys. Ya, Allahu Akbar. Dan semoga di video kali ini yang akan kita tengok bersama ini mendapatkan banyak pelajaran dan juga pengajaran, guys. Jom kita tengok videonya, guys, bersama. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk FS Channel. Ya, jom kita tengok videonya. Let's go! Allahu Akbar. Kenapa mengundur? Uh, Sehidupan tak boleh Tak boleh tengah, Tengah-tengah dia Assalamualaikum Waalaikumsalam oh, Memang bang. abang setting untuk reverse ke? Bukan Saya bergerak bakul tangan sebelah Macam mana nak bergerak depan So reverse boleh. Abang ni, ni bergerak bakul tak sini, oh. tak sini. Oh. Tangan sebelah tak boleh Tangan sebelah je oh, Tu dia tolak pakai kaki Diverse Ada gaitan langkah mati-mati lah Ada gaitan langkah mati-mati lah Okey saya nak tahu Abang jual apa ni bang kek, kek apa ni sebenarnya Ini kek orange gentleman Coklat binat Bukan Cheese sikit Bukan bina kek Bajunya sebut Okey ni saya Ni yang nama dia kan yes, Okey say, saya it sebut it kan Orange Orange gentleman Almond Berapa ringgit RM15 yang ini in in brown Cheez brownies yeah, bang. Fluffy cheesecake Saya Buatan Bumi Putra Islam tau mm. Ada highlight Oh 100% buatan Bumi Putra Islam uh. Yang uh. ini Coklat Oreo Saya Yang tu durian lagi best Mana durian? Ini no. durian Berapa ni? Berapa? Semua 15 uh, Semua itu 15 Yang ini Mocha peanut Saya Dah lama 15. abang kerjakan kerja uh, Dah lepas bulan 3 yang you know. Kau lepas bulan tiga? Pusing merata Merata selagi kena jalan-jalan Okey satu ni berapa upah? Empat uh, ringgit Empat ringgit Ni jual lima belas? Saya Okey sehari bawa berapa banyak? Uh, tinggal lah Ada enam puluh Nampu puluh Nampu puluh Nampu puluh Macam mana bawa banyak, banyak ni? Abang. Ni berapa ni? Tak ada sebenarnya Ni umur demi abang Tak kalau satu Satu bekal ni berapa Satu bekal? Dalam liman Dan dua puluh Dua puluh tiga puluh Abang asal mana sebenarnya? Sini Melawati Melawati? Melawati? Mak ayah semua ada lagi nak? Haa, uh, ada. Ni abang uh, memang macam ni daripada kecil ke? Residen, nombor tujuh belas. Alhamdulillah melayang. Mak ke? Abang, abang. Saya duduk belakang. Abang, saya duduk belakang. Saya baik, saya duduk belakang. Belakang masuk dalam belakang? Saya duduk belakang. Allah. Melayang. Allah. Saya baik. Saya duduk belakang. Saya melayang. belakang. Saya duduk belakang. Mata yang koyak buat oh, bekas tu. Lepas tu yeah. macam mana? Oh, Di depan lepas kena satrup ya guys ya. Karna dia kena sarang. Bubasnya. De Dari berbagai bubas Tapi okey cakap okey. Awak oh, ni okey dihukum ah. Allah, Allah. Sini ditebuk-tebuk. Pakde ni bukan kena. Dakamin? Belum on the way. On the way. Tengah menuju hantaran. Abang oh. ada dapat bantuan apa-apa? Ha dapat JKM JKM? Ni kerusi roda ada bagi. Ni ini beli sini. Beli sini ni. Dah berapa banyak kursi roda apa-apa pakai? Oh ibu belas -belas Oh Ada berapa kat rumah lagi? Dua rumah itu pun rosak Ni <laughs> je tinggal yang okey? Tapi tu tu dah balas-balas beli ya? Beri balas-balas dah beli Habis ini kalau bocor macam mana? Kalau bocor ni tiang mati Oh tiang mati kalau, kalau rosak tak ada harga uh, Rosak macam ni rosak Sini ada pembasis Nak kena boleh beli, beli Bos beli duit Kena kerja juga Kerja juga uh, eh. Boleh lah saya nak belilah tapi... Ha? 5. Abang ni cakap tadi. 5 oh, tahu janji ni. Tak tahulah. Kau Berjanji, ke Abang tu eh? ha? Ha? Dia janji Abang eh. Betul. Aduh. Dia kata ni 5 abang ni 5. Ha? <laughs> <laughs> ya Allah. Okey bang. Salam, salam, salam. Jadi. <laughs> Jadi. 10 lah macam mana. Saya pilih saya punya dululah. Plastik tak ada plastik? Plastik. Plastik kena lain. Ha? <laughs> <laughs> tak, saya. 7-20 lah. 7-20. Eh penyelamangan laut kita. Menyelamatkan alam kita bagus. Wah, wow, okay. pelik-pelik-pelik. Ni saya punya tau. Okay. Saya beli Saya jual Duitnya tak ada lagi. Selalu sampai kau apa jual? Uh, petang. Petang. Boleh saya nak rasa sini? Cilekan. Cilekan. Boleh eh? Cheese brownies. Okey, gambar okey. Eh. Okey. Puan tengok kan. Wow. wow. Nice. Weh sedap so, ni guys So minta maaf kan sebab tadi ada sudut, tak ada apa Saya terpaksa Bismillahirrahmanirrahim Weh dari penampakan ni Tengok dalam dia, dia, dia, okay. dia ada layer dia ada layer Allah Orang Yang tengok video saya ni Boleh support abang ni tau Contact dia Nak cerita siapa, siapa nak boleh ni lah Boleh Roger. Contact Antah ni akan COD ah, antah. Ah, ini saya. Uh, tapi make sure atas atas 10 ada. Atas 10 ada ah. Ah, ini saya. Slap. Berbaloi-baloi. Lagi-lagi waktu-waktu wow. perayaan ke, nak hidang orang datang rumah ke, memang sesuai sangat. Oi. Kemas <coughs> tak? Dari dari, dari teksturnya dah tengok kita tengok tu memang Mem sedap. Package membantu abang Ali terus. Produk Bukan. buatan Islam. Bumi Putra, Putra. Islam. Islam. Islam Berapa 10? Seratus setengah Seratus tengah Seratus tengah Seratus tengah Kalau 5k, kalau 5k, Kalau orang beli banyak, tak ada diskaun macam saya tadi uh, Diskaun Setelah <laughs> macam ni Alamak, diskaun Saya lemas sikit bang Tak ada lah, tak ada diskaun Sorry. Tak ada Tak okay. ada Okey Seratus tengah Okey Kenapa ni tangan abang? Wah, tangan tak abang Takut saya abang Apa ni takut? Takpe Misi tengah bang. Saya nak bagi nak bagi 100 tengah ni. Kita kena bagi dengan baik. Abang kena tutup mata. Ah, kena ni? Jangan tanya. Tanya. <laughs> tak tak payah. Lu. Jangan buka tau. Okey, abang buka. Allah. Ah, ni udah. Berapa ni, bang? Ay, abang fikirkan benda mesti bos. Abang kira. Kita gini mungkin dua bulan ni. Mas. Abang ni cukup tak? Seratus tengah? Suka ya, bangar ya Allah. Ini dah mulah. Kau dah tu. Mana bang? Makan cukup tak? Dah juga. <laughs> eh, da. Suka tak? Suka tak? Suka. Suka. Suka. Suka. Suka. Suka. Ya. Lima. 10 15 20 25 30 35 35 40 45 50 55 60 60 65 70 80 Shukran. Kami masih. Allah. Masa terluang rugi ke untung? Masa terluang rugi ke untung? Okay. RUGI Unduh. Unduh. Ya Allah Saya ambil semua Tak betapa Saya ambil 10 je Bukan Bukan ni Nanti membazir Yang 4 Bukan makan Pertama malam Tengah malam Bukan makan Saya pernah choice bagi Misau 100 tengah tu Jualan abang Kan Yang lain tu abang punya tau Balance tu abang punya tau ni jualan ni yang saya bagi tadi 700 daripada FS channel penonton-penonton kami yang selalu tengok video abang video-video kami dengan ye asal So saya doakan abang sentiasa dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki dari Allah, sentiasa sihat, sentiasa kuat menjalani kehidupan harian. Allah sentiasa ada dengan kita. Okey. Ingat tu. Okey. Saya balik dulu. Moga Semoga berjaya terus. Hati-hati. Okey. Hati-hati bang eh. Hati-hati. Wih, ini tak. Okey. Allah. Okay. Nah, ini guys buat teman-teman yang mau untuk menyumbang, menyisihkan hartanya, sedikit hartanya untuk FF channel ya. Maksudnya untuk ke yayasan Maqfirah juga untuk menyumbang orang-orang yang nanti akan dibantu seperti itu ya, guys ya. Ini ada Bank Islam, ada 123-000-1001-1304 guys. Mari sama-sama menyumbang ya, guys ya. Allahu Akbar. Oke okay guys dari video tadi banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil terutama islahnya dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kita yang apa namanya ya lengkap komplit ya tidak ada kekurangan sama sekali ini jangan islahnya kalah dengan orang-orang yang oku seperti itu ya guys ya mereka masih semangat mereka masih membahagiakan kita semua maksudnya apa dengan video ini saya melihat bahwasanya orang seperti itu aja masih bisa berjuang ya kan masih istilahnya mencari nafkah mencari rezeki seperti itu dan Allahu akbar apa yang kita dapatkan ya meskipun kekurangan seperti itu tapi ada keistimewaannya apa keistimewaannya abang yang dua tadi adminnya itu selalu tertawa guys melihat reaksi daripada abang tadi abang Ali ini guys ya Nah itu merupakan sebuah sedekah yang sangat-sangat besar sekali Yaitu membahagiakan orang lain Allahu Akbar Dan ini guys merupakan pelajaran yang sangat besar kepada kita Yang normal ya Yang sehat walafiat tapi malas bekerja Allahu Akbar kerja sedikit sudah mengeluh ya kan Allahu Akbar apalagi dengan Abang Ali ini guys ya Semangatnya yang sangat besar itu membuat kita malu terkadang orang yang normal saja kadang mengeluh tapi beliau yang penuh dengan kekurangan tapi beliau masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil al azim tetap semangat dalam istilahnya, mencari rizki. Allah, kita doakan semua semoga Abang Ali ya diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga admin admin Fashion Channel, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kebahagiaan video akhirah Oke, okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah ke video ini sampai selesai, guys. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.